Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel ini Channel Rudi Pokalis Hafsi Kali ini kami mendokumentasikan acara Acara monakasah atau ujian TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan di hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Bertempat di Masjid Darul Rahman, Desa Perbongkang. Alhamdulillah acaranya meriah dan berjalan dengan lancar. Di sini kita melihat mereka berkumpul itu sedang menulis kaligrafi, teman-teman dan inilah suasana di bagian luar Alhamdulillah juga ramai ya dipadati para ustadz dan ustazah dan juga santri-santrinya ya ini masih kondisi dari luar ya nanti kita akan review juga di dalam kondisi dalam ya ini pengujian uh, sudah mulai dan masih berlangsung ya dan ini saya coba dari sisi kanan masjid saya mengambil gambarnya dan sebelumnya saya minta maaf ya Kalau gambarnya kurang bagus Karena ini HP saya masih kurang ya Kurang teknologinya masih HP murah ini ya Kemudian ini posisi dari belakang masjid Yang pengambilan gambarnya Mereka ya sedang nulis-nulis juga konegrafi Kemudian ini dari samping kiri ya tentunya dari samping kiri saya ya saya masuknya tadi lewat kanan nah perkenalkan ini santri-santri dari kami ya dari TPA Biptau Khair Harwai nah saya mencoba uh, mengambil gambar dari para tim penguji ya beliau-beliau uh, ini uh, dari Tanjung dari Tanjung ya dari kota Tanjung dan alhamdulillah ya mereka sehat, walafiat bisa uh, bertugas uh, mendukung acara ini ya. Dan saya di sini minta maaf ya saya tidak bisa menyebutin satu persatu nama beliau karena saya juga nggak hafal nama-nama beliau ya. Kalau ini Bapak Bobby yang saya kenal ya. Tapi nama beliau asli juga nggak tahu kita ya. Kalau ini Mas Iqbal ya ya sangat muda dia beruntung sekali masih muda sudah jadi uh, tim penguji ya kemudian saya mengambil gambar dari depan ini ya padahal ini masih banyak lagi yang belum hadir ini tapi saya kalau nanti-nanti untuk kegilan gambar saya bisa lupa untuk mengambil gambar yang seperti ini dan saya minta maaf ya kalau videonya ini ada itu sinar silau. kemudian ini tim penguji selanjutnya ya. nah ini kami sedang foto-foto eh, ini. teman-teman saya memoto dan saya yang memvideo tim kami. dan ini para santri ya mempersiapkan diri mereka untuk diuji ini. ini proses foto hasil kaligrafi tim kami ini dan ini hasil gaya biasa dan ini hasil gaya bebasnya